Halo Sobat, sepensa tipi kembali lagi di Mantap. Materi pembelajaran tadi pagi hanya di sepensa tipi. Materi pembelajaran hari ini yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Pancasila sendiri sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-18 yang terdapat dalam buku negara Kertagama Karangan Prapanca dan buku Sutasoma Karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sansekerta, panca artinya lima, dan sila artinya sendi, azas atau dasar. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila adalah Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik istilah Pancasila pertama kali dikenal oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menurut beliau Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang menjadi falsafah negara sekaligus falsafah bangsa Indonesia menurut TAP MPR nomor titik Tiga, garing MPR-2000, garing 2000, fungsi Pancasila adalah sebagai sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Sehingga Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila dikenal sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya ajas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terakhir tujuh Pancasila sebagai moral pembangunan sekian materi mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila, jika kalian ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar kalau kalian suka dengan video ini tekan tombol like Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal materi pembelajaran selanjutnya. Sepensa TV mantap!